Du. Uh, Dulur <Gun> ya, ini ku. ya. Ya enak-enak <muluh> <muluh> nah, <tuntutup. muluh> <tuk aja> Ayah, tahu kita tahu, bakso Ini berarti PKK, PKK ya? Berarti segala jenis konsumsi memang masak di sini di kantor terus. Kalau ada kegiatan itu, Ini berarti buat sendiri. Hmm. Perlisinya ada, itu ada Ini yang buat bakso nanti Wow Eh, ini kat, berarti ini rakor, Kat wingi. Oh, nopo si ini wingi apa sih acara kok? Udah berarti, ini berpil ini Sudah, Loh, Masak banyak Masak, masak, Niki temen Iki asik temen. Sekarang apa acara? Syukuran apa lagi? Hah? Syukuran akhir tahun. Uh uh uh. Niki sih aslinya pada acara nopota. Acara ah, syukuran Pak, banten syukuran, syukuran super. Banten syukuran nopo, Niki syukuran nopo. Karena <tuk> kamu diambil apot barang, Bang. Syukuran nopo sini Ki. Apa begini dong pas Niko juara niko. Oh, Pak juara apa sih Niki? Niki juara niko juara. Ki. Juara apa begini pak? Juara apa begini? Juara apa pesandu? Oh, oh. kabupaten? Iya. Dong. <laughs> ini Maher temen. Ya, iya, dong. Juara pire. Juara satu. Juara satu. Iki jor, syukuran. Iya, ini syukuran. Apa syukuran acara air tahun? Apa pake acara syukuran menang menanggwi? Syukuran setelah menang sebelum oh. oh, soal juara itu tidak kan, ya Tapi soalnya ini berarti karena telah terselesainya kegiatan tersebut atau oh, keren, keren, keren. kemasak dewek, Udah, Udah, iu, temen, uh. lah, jadi segala jenis peralatan yang digunakan oleh kelompok-kelompok di Desa Kuripan itu tersimpan di kantor Desa Kuripan tidak di kelompok sehingga ketika ada kelompok yang mau pakai ya silahkan pakai di difasilitasi fasilitasi di ah di gedung ini di gedung ini gitu jadi Uh, di desa ini banyak sekali produk-produknya, misal produk olahan salak itu ada 13 macam ya masak sekdes Ya uh -uh, gitu, nah ini alatnya ada semua, jadi ada pengering ada, ada, yes, pokoknya macam-macam. Besar-besar alatnya ini, nah jadi alatnya tidak akan hilang sampai kapanpun ganti siapapun tidak akan hilang, tetap di sini. Jadi ketika mereka mau produksi, silahkan pakai ruangan ini. Gitu ye, edas, ya, Pak Sedar, Betul ya? Iya. Hmm. Uh. Hmm. Tetap mengolah di balai Desa berarti. Oh ya iya, iya, ya. siap, siap. Hmm, Kayak yuyu teman, guys. Kurs korsi mantu. Walah, ya Allah, enak teman. Ya Allah. Uh. Ini kalian nyate barang kan? Nggak apa-apa. Ini geda, geda Maher Maher teman ini mm. Bakso. engkong eh. pak. A ah, rencana rencana kasar no pota. Ini dalam rangka syukuran PKP karena lomba evaluasi sudah selesai. Oh, bang, so. hmm, jadi <tuk> a ring prihatin ke bun, bun pecah, <tuk> loh. Lo, Mbak, Mas <tuk> Dines mabur mau berduki riki? <tuk> iya. Kumpul lagi. Diripun mambur ma dugi riki padha. Mbak dibuka Pak? Dibuka, Mbak. Dibuka. Aduh. Ini adalah itu Oh, gye, gye. Uh. Sajiannya kopi. Karena aku mau paling benar. Alhamdulillah. Jenu ya video ini ditonton ngebener, kalau rambut kita sudah memutih. Niki videonya ditonton ngebener, dong. Video kita sudah memutih, rambut kita sudah memutih, ya. Sandy kita lucu. video kita sudah memutih itu boleh heram lucu deh cantik cantik ya, hmm? cantik cantik, -cantik. cantik, -cantik Ini video ditonton ketika nanti rambut kita sudah memutih ya. <laughs> rambut kita sudah memutih, kemudian uh, apanya pipinya sudah ndak? Ikan khasapan. sudah apa ya? Pipinya sudah apa mbak? Kempot. kempot. <laughs> ya mas Eric, video ini ditonton nanti ketika rambut kita sudah memutih ya. Bapak e. e Serius apa? Bapak E segadeng serius amat, gadeng kiapek Jangan lupa nanti subscribe ya eh, Pak Enggih Pak Kedepan kalau desa mau ada jadi youtuber Jadi PADES boleh kau pak Saya ajari biar satu tahun Satu bulan itu Ya bisa masuk 6 juta pak Oke okay. Bu Ujang. Alhamdulillah Hih Hih Hih Hih Hih <Sihruk> <S Michaelprittan> eh, jangan lupa nanti bisa break ya. Jadi uh, uh, nanti kita lihat video ini 10 tahun yang datang ketika rambut kita sudah Dbanam mulai memutih. <Sito> <in the> <Sito> ya, ketika rambut kita sudah mulai memutih ya, enter. dilihat akun saya ya, boleh saja kok ya, namanya Ahmed Hamud ya. <Sito> magari, <Sito> <Sito> ya, <medo> <Sito> <cihruk. uncomfortable. Sito> ya kalau sekarang itu kan ada tren baru, mulai tren ini mulai naik jadi youtuber. Ibu-ibu sekarang banyak yang penghasilannya tuh satu bulan uh, tidak kurang dari 30 sampai 300 juta. Jadi apa itu? Youtuber. Oh. Percaya enggak? Oh. Percaya. Tak atau dona.